Di bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya kita akan mengambilkan kartu keuangan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambilkan tukar pekerjaan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020.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 secara umum ten of sort itu diartikan mendapatkan sebuah pengkhianatan dari seseorang yang ia cintai dan orang yang ia percayai di dalam kehidupannya jadi di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang gemini di bulan agustus tahun 2020 kesehatannya sedang menurun itu dikarenakan ia sedang mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai dan bisa dikategorikan dari orang-orang yang ia cintai di dalam kehidupannya. di sini seorang gemini selalu memikirkan apa yang terjadi sehingga mereka mengkhianati seorang gemini sendiri dan pengkhianatan itu akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang gemini sehingga di sini seorang gemini akan susah tidur malam dan apabila ia sudah tertidur ia akan terbangun untuk memikirkannya dan di sini juga kelihatan bahwasannya seorang gemini sedang terpuruk karena pengkhianatan yang ia dapatkan dari orang-orang yang ia tidak sangka dan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 dan di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Gemini memberikan masukan kepada seorang Gemini agar lebih fokus lagi dan melupakan pengkhianatan itu, karena di sini kesehatan lebih utama dari segalanya. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Gemini dan kartunya adalah Two of Pentacle ataupun dua koin. Secara umumnya, tuo pentakl itu diartikan suatu kestabilan ataupun proses kestabilan. Dan di sini, satu langkah akan ia lakukan untuk memperbaiki keuangannya serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Jadi, untuk keuangan seorang gemini di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya di dalam proses stabil dan mengalami... Suatu kestabilan, dan di sini ia ingin mengambil satu langkah untuk memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun. 2020 Dan di sini ia mendapat dukungan dari seseorang yang ia cintai bisa dikategorikan adalah pasangannya, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of Oxford. Secara umumnya, page of Oxford itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, jadi di sini menggambarkan. Keuangan seorang Gemini sedang mengalami proses kestabilan dan di dalam fase stabil. Dan di sini, ia akan mengambil satu langkah untuk memperbaiki keuangannya serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan ia mendapat dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Selanjutnya, kita akan buka pekerjaan seorang Gemini di bulan Agustus adalah ten of one, ataupun 10 tongkat Secara umum, ten of one itu diartikan merasa hidup semakin berat dan ditanggung sendiri dikarenakan pekerjaan yang menumpuk dan ia rangkul sendiri. Jadi untuk karir pekerjaan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020, ia sedang dihadapkan dengan banyak pekerjaan dan ia rangkul sendiri sehingga di sini ia merasa lelah dan merasa hidup semakin berat karena pekerjaan itu ia lakukan sendiri dengan idenya sendiri dan tenaga serta usahanya sendiri. Di sini seorang Gemini tidak akan mempercayakan orang lagi karena di sini ia sudah pernah mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai sehingga menurunkan kesehatannya jadi di sini untuk pekerjaan dan karir seorang Gemini di bulan Agustus ia dihadapkan dengan banyak pekerjaan yang sangat sulit untuk ia tuntaskan secara sendiri dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi sini menggambarkan Pekerjaan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020 dan karirnya sedang dihadapkan dengan banyak pekerjaan yang ia lakukan dengan cara sendiri, usaha sendiri, dan tenaga sendiri. Dan di disini dukungan dari seorang pasangan diberikan kepada seorang Gemini agar lebih giat lagi dan fokus untuk mendapatkan karir yang lebih cemerlang di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Agustus adalah... four of cup ataupun empat piala secara umumnya four of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan lebih jernih lagi dan melihat sisi kebaikan serta keburukan dari seorang pasangan jadi untuk asmara songan Gemini di bulan Agustus tahun 2020 ia sedang mempertimbangkan hubungan yang baik-baik bersama pasangan untuk mendapatkan kategori kebahagiaan di sini seorang Gemini melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan ketimbang melihat keburukan yang diberikan oleh pasangan. Jadi di sini penilaian dari seorang Gemini diberikan kepada pasangan atas satu kebaikan yang diberikan pasangan kepada dirinya untuk menggapai kategori kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Pentacle Secara umumnya, Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan, seorang Gemini akan mempertimbangkan kembali hubungannya lebih jernih dan melihat hubungannya lebih bahagia lagi bersama seorang pasangan dan didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak seorang Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulan yang ia dapatkan adalah... The Lovers Secara umumnya The Lovers itu diartikan percintaan Ataupun sesuatu yang berjalan dengan baik Jadi jika kartu The Lovers kita gabungkan Dengan kesehatan surang gemini disini Menggambarkan seorang gemini mendapatkan pengkhianatan yang menyebabkan kesehatannya menurun di bulan Agustus tahun 2020 dan seseorang yang lebih senior memberikan masukan kepada seorang Gemini agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya ketimbang pengkhianatannya yang menunjang kesehatannya bisa lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan developers di sini menggambarkan masukan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang Gemini dan Gemini lakukan dengan baik sehingga di sini semuanya akan berjalan baik dan kesehatannya akan semakin membaik di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan keuangan seorang gemini di sini menggambarkan keuangan gemini sedang berada dalam proses kestabilan ataupun di dalam fase stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan didukung penuh oleh seorang anak dan the lovers di sini menggambarkan dukungan yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang gemini yang digambarkan dengan the lovers akan memperbaiki sehingga membuat seorang gemini akan semakin giat lagi untuk memperbaiki keuangannya di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang gemini di sini menggambarkan Seorang Gemini akan merasa berat kehidupannya itu dikarenakan ia melakukan pekerjaan dengan sendiri, usaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan di sini dukungan dari seorang pasangan sangat penuh ia berikan kepada seorang Gemini sehingga di sini Gemini akan merasa bangkit dan merasa semangat untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan the lovers di sini menggambarkan rasa cinta ataupun rasa dukungan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada seorang Gemini dapat menunjang dan membuat semuanya berjalan baik termasuk pekerjaan dan karir seorang Gemini sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan seorang Gemini memperhatikan benar menimbang kembali hubungannya di bulan Agustus untuk lebih bahagia lagi. Dan di sini Dukungan yang ia dapatkan adalah dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan The Lovers di sini menggambarkan usaha yang dilakukan seorang Gemini kepada pasangan dan menimbang kembali hubungannya bersama pasangan, sangatlah berjalan baik dan mereka akan mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan seorang anak. Dan dalam kategori ini, hubungan asmara yang bahagia. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020, itu berada di angka 10, 12, 29, 94, dan 42. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.